Alhamdulillah Alhamdulillahi wahda Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Wa man ittaba'ahu ila yawmi la lah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 rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah hanya itu ucapan yang pantas untuk senantiasa kita ucapkan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Asy-syukru bil lisan Bersyukur dengan lisan kita. Atas setiap nikmat Dan kebaikan dari Allah Azza wa Jal. Karunia yang tak berhingga. Sehingga. Pada setiap saatnya. Bahkan pada setiap detiknya. Kita terus merasakan kebaikan dari kebaikan-kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu jemaah sekalian, Teruslah bersyukur, Dan teruslah meningkatkan kesyukuran kepada Allah azza wa jal, Seiring dan sejalan, Dengan se semakin bertambahnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Karena hanya dengan kesyukuran kepada Allah menjadikan nikmat-nikmat Allah itu akan tetap hanya dengan kesyukuran kepada Allah akan menjadikan setiap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu akan bertambah dan terus bertambah dengan keberkahan dari Allah Azza wajalla Hadirin dan hadirat jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah Kami bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas perjumpaan dengan ikhwas kalian di malam yang berbahagia ini. Karena sesungguhnya tidak ada perkara yang paling membahagiakan bagi diri seorang hamba, seorang muslim seorang tali bu ilm kecuali tatkala dia berjumpa berkumpul dan bersua. dengan para ulama dan para penuntut ilmu di dalam majelis majelis ilmu muadz ibnu Jabal. radhiyallahu taalaan Tatkala beliau berada di ambang kematian beliau justru berkata marhaban bil maut selamat datang kematian engkau adalah perkara yang gaib yang menjadikan kita gaib dari kehidupan dunia ini Kemudian di akhir ucapan beliau berkata Allahumma innaka la ta'lam anni lam uhibbul baqa'a fi hadhihi dunia ligharish ligarish al Ya Allah Sungguh engkau mengetahui bahawa saya tidaklah mencintai, tidaklah tetap senang untuk hidup dalam kehidupan dunia ini. Engkau tahu, Ya Allah, bahawa saya hidup bukan sesuatu yang saya cintai adalah menanam pepohonan. Atau mencari rezeki atau mencari kesenangan-kesenangan dunia. Kata Muaz, bukan itu yang menjadikan saya cinta, tetap senang untuk hidup dalam kehidupan dunia. Akan tetapi sungguh engkau mengetahui ya Allah bahwa kami tetap mencintai untuk tetap hidup dalam kehidupan dunia ini hanya karena dua perkara. Yang pertama kata beliau Indahnya bermunajat kepadamu di tengah malam gelap gulita dan yang kedua indahnya berkumpul dengan para ulama orang-orang yang berilmu fi hilaqiz zikr dalam halaqah halaqah ilmu Hanya dua ini yang disenangi oleh Muadz bin Jabal dalam kehidupannya. Indahnya salat dan berbunajat kepada Allah di tengah malam gelap gulita. Di saat tatkala manusia seluruhnya tertidur lelap atau kebanyakannya tertidur dengan lelapnya. Dan yang kedua adalah Indahnya bergaul dengan orang-orang yang berilmu. Di halaqah-halaqah ilmu. Di majlis-majlis ilmu. Maka seorang penuntut ilmu yang paling membahagiakan dalam kehidupannya adalah hadir di majlis ilmu. Hal Perkara yang paling dia nanti-nanti yang dia tunggu-tunggu adalah apa? hadirnya majelis ilmu Maka dari itu syukuri nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk tetap istiqamah di atas ilmu dan talabatul ilm hingga ajal menjemput nantinya. Hadirin dan hadirat, jemaah ya sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara metode penyampaian ilmu yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya untuk menyampaikan ilmu dan kebenaran kepada manusia. Itu adalah dengan metode penyampaian kisah, sirah, yang bisa diambil ibrah pelajaran di baliknya. Oleh karena itu, ketika kita menelaah Al-Quran, tidak semua isi dan kandungan Al-Quran itu adalah perintah, larangan. Ya. Tidak hanya berisi halal dan haram saja. Akan tetapi, di antara bentuk penjelasan Allah di dalam Al-Quran adalah penyampaian kisah-kisah umat terdahulu. Maka, Metode penyampaian ilmu melalui sirah. Kisah-kisah ini adalah metode yang tidak boleh dikesampingkan. Nah, Dia adalah salah satu pintu ilmu. Dan dia adalah salah satu pintu peringatan. Dengan ibrah-ibrah yang diambil di baliknya. Yang penting kisahnya adalah kisah yang benar, yang sahih. Ya, bukan hanya kisah-kisah yang dibuat ya oleh apa namanya para sutradara ha? kemudian dikasih judul kisah nyata ternyata isinya kisah tidak nyata, Tapi kisah yang bisa diambil ibrah di baliknya adalah kisah yang benar, yang sahih, yang nyata, yang dikabarkan langsung oleh Allah dan rasul-nya atau kisah yang dialami oleh Rasul, shallallahu alaihi wa ala wasallam. Di dalamnya ada ibrah, di dalamnya ada pelajaran, di dalamnya ada kebaikan demi kebaikan yang bisa dipetik di baliknya. Oleh kerana itu, dalam surah Yusuf, setelah Allah menjelaskan kisah Nabi Yusuf full, ya, di dalam surah Yusuf ini satu surah full, semuanya berisikan kisah. Di akhir surah Allah subhanahu wa taala berfirman, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ aibaratal liulil albab Makan kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladhi bayna yadayhi wa tafsilak kull şey. kata allah subhanahu wa ta'ala sungu dalam kisah-kisah mereka ini ada ibrah pelajaran berharga bagi siapa liulil albab bagi orang yang bisa berfikir. Bagi orang yang punya pemikiran. Kata Allah. Maka na haditha Kisah-kisah yang disebutkan ini bukanlah. Suatu pembicaraan yang dibuat-buat. Bukan suatu skenario yang dibuat-buat. Tapi dia adalah kisah yang nyata, yang benar-benar terjadi, yang dikabarkan langsung oleh Allah Rabbul Alamin. Maka di dalam kisah, ada Ibrah. Di dalam Sirah, ada pelajaran yang dapat dipetik di baliknya. Nah. Kalau dia adalah kebaikan, maka kita bisa mengambil kebaikan, hikmah dengan kebaikan di balik sirah tersebut. Dan jika dia adalah suatu keburukan, maka kita bisa mengambil apa? Ibrah. Agar supaya kita tidak terjatuh di dalam keburukan-keburukan tersebut. Makanya dalam Al-Quran dan Sunnah, sirah atau kisah yang disebutkan di dalamnya itu bukan kebaikan semua. Ada juga kisah kejelekan, ya tidak? Kisah pembangkangan ya kaum para nabi di zaman dahulu. Naam. Kisah apa namanya? penentangan mereka, kisah bagaimana mereka di dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan juga ada kisah kebaikan, kebaikan, kebaikan kisah orang-orang soli, kisah ketaatan itu disebutkan oleh Allah subhanahuwataala dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Nabi di dalam Sunnahnya. Perbanyak mempelajari kisah maka kita akan termotivasi di dalam agama. Perbanyak mempelajari dan membaca kisah para Nabi dan Rasul. Dan umat-umat mereka kita akan mengambil pelajaran besar di balik setiap kisah-kisah tersebut. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wataala. Dan di antara kisah yang penting untuk difahami dan diketahui oleh setiap Muslim dan Muslimah umat Muhammad itu adalah kisah manusia terbaik yang menjadi panutan kita yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di dalam kisah perjalanan hidup beliau, kisah perjalanan dakwah beliau, kisah di dalam kisah perjalanan, perjuangan beliau. Di sana, ada ibrah yang sangat besar. Ada motivasi bagi kita. Ada pelajaran penting yang dapat menguatkan kita dalam mengarungi beratnya kehidupan di zaman fitnah ini. Tatkala kita membaca bagaimana penderitaan Nabi dan para sahabatnya. Itu akan menguatkan kita. Betapa kita mendapatkan ujian dan cobaan di hari ini. Belum ada apa-apanya. Jika dibandingkan dengan ujian dan cobaan. Yang telah didapatkan oleh Nabi dan para sahabat beliau. Dengan mempelajari. Membaca sirah Nabi dan para sahabatnya, jamaah sekalian. Maka akan semakin menumbuhkan kecintaan kita. Terhadap Nabi dan para sahabat beliau. Yang merupakan salaf pendahulu daripada umat ini. Pendahulu terbaik daripada umat ini. Hadirin dan hadirat, ikhwa dan akhwat sekalian rahimani wa Maka di malam hari ini kita akan mencoba untuk murajaah ya Mungkin sudah pernah dibahas antum juga mungkin sudah sering membaca tapi tidak ada salahnya kita sama-sama murajaah mengulang dan mengulang lagi di malam hari ini sepenggal kisah atau sirah dari kehidupan Muhammad, Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi, wa ala alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Ishak di dalam sirahnya. Demikian pula yang lainnya dari para ulama ahli sejarah, Naam. disebutkan. Sepenggal kisah yang sangat menakjubkan terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih kecil. Ada ahli sejarah yang menyebutkan bahawa peristiwa ini terjadi pada diri Nabi di saat tatkala beliau berumur sekitar 12 tahun. Sebagian ahli Syirah menyebutkan seperti itu. Nah, kita baca ya peristiwa yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ya. Diriwetkan oleh Ibn Ishaq. Dengan riwayatnya sampai kepada Abu Bakar bin Abi Musa dari ayahnya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala Beliau berkata: Kharaja Abu Thalib ila asy-Syami wa ma'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi asyyaakh min Quraisy. Falamma ashrafu alad 'ala al-rahib ya'ni Bahira habatu suatu masa suatu ketika abu Talib keluar menuju ke syam dan bersamanya dia membawa rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para pemuka-pemuka Quraisy, para sheikh orang-orang tua yang dituakan di kalangan orang-orang Quraisy. Nah, jadi Nabi ikut bersama rombongan pamannya Abu Talib di dalam kafilah tersebut. dan kafilah ini melakukan perjalanan ke negeri Syam itu dalam rangka melakukan perdagangan karena sebagaimana yang kita ketahui ya bahwasanya Mekkah ketika itu ya kalau mau berbicara tentang hasil bumi sulit untuk dapat hasil bumi perkebunan Jarang bisa. Maka dari itu, profesi kebanyakan dari penduduk Mekah itu adalah berdagang. Bisnismen. Jadi mereka berbisnis. Bisnisnya kemana? Lihat, bisnisnya itu antar negara. Dari Mekkah ke Yaman. Kemudian Yaman kemudian ke Syam. Syam sekarang Palestina, Suria dan sekitarnya ya. Nah. Seperti itu. Jadi di musim panas mereka berdagangnya ke Yaman. Ketika datang musim dingin, mereka berdagangnya ke Syam. Seperti itu. Makanya ini yang disebutkan oleh Allah di dalam Al Qur'an di dalam surah apa? Quraisy, iya kan? Allah subhanahu wa taala berfirman: "Ilāfi Quraisy, ilāfihim riḥlat al šitta' wa al Itu disebutkan. Bagaimana perjalanannya orang-orang Quraisy itu? Melakukan rihla, perjalanan di waktu apa? Asyita wassaif. Di musim dingin dan di musim panas. Nah. Seperti itu, rute perjalanan mereka. Nah, kali ini Abu Talib mau berdagang ke negeri Syam mau berdagang ke negeri Syam. Dia bawalah perdagangan bersama dengan kafilah dagangnya bersama dengan pemuka-pemuka Quraisy di dalamnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad kecil ketika itu berumur sekitar 12 tahun. Tatkala mereka melewati tempat ibadah seorang rahib yakni Bahira seorang rahib bernama Bahira. Nah apa itu yang disebut dengan rahib? Ya, rahib atau al-Ruhban. itu adalah pendeta, ya kan? Ya. Seorang pendeta. Dia bernama Bahira. Ketika mereka melewatinya, tiba-tiba bahira ini mencegat perjalanan mereka. Sang rahib memerintahkan orang cegat kafilah dagang itu. Abu Talib bersama dengan rombongannya heran, kenapa? Wa kanu qabla yang mana sebelum-sebelumnya, mereka sering lewat di depan tempat ibadahnya si rahib ini. Tapi dia tidak pernah. Yeah. Dia tidak pernah keluar menemui mereka. Tidak pernah dicegat. Tidak pernah ditahan. Ya kan? Bahkan, wala yalta ilaihim Walaupun berbalik melihat mereka. Memalingkan wajah melihat mereka itu. Tidak pernah. Dilirik saja tidak pernah. Ya. Kenapa pada hari ini tiba-tiba kita di, dicegat oleh sang rahib. Rahib pun keluar kepada mereka. Menjumpainya. Rahibnya keluar. Menjumpai rombongan Abu Talib. Pamannya Nabi SAW. Abu Talib. Paman dari Ali bin Abi Talib. Paman dari Ja'far bin Abi Talib, uh, ayah dari Ali bin Abi Talib, ayah dari Ja'far bin Abi Talib. Yeah. Beliau pamannya Nabi, yang mengasuh Nabi sejak meninggalnya kakeknya beliau. ya yeah. Mereka semua heran, kenapa ini tiba-tiba Sirahib menahan kita, mencegat kita, minta singgah di tempatnya. Nah. Sebelumnya tidak pernah seperti itu. Yeah. Jangankan dikasih makan, diberi salam saja tidak pernah. La salam, wala kalam, wala toam. Yeah. Tidak ada salam, tidak pernah bicara sedikit pun, apalagi mau dikasih makanan. Kenapa ini tiba-tiba dicegat? Disuruh singgah, panggil singgah. Nah, kala. Fanasala wahum yahilluna alaihi wasallam. Maka rahib itu turun. Dalam keadaan kafilah ini sementara apa namanya? Uh, menambatkan apa tali kekang dari hewan kendaraan mereka unta dan kudanya yang digunakan mengangkut barang-barang dagang itu. Kemudian si rahib ini datang memperhatikan mereka satu persatu sampai kemudian dia pegang tangannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika itu belum Nabi ya pegang tangannya faqala hadza sayyidul alamin hadza rasul rabbil alamin yaba'athu llahu rahmatan lil alamin ketika sirahib memegang tangannya nabi ya yeah. dia pun berkata ini adalah sayyidul alamin inilah pemimpin alam semesta ini adalah utusan Allah, Rabb alam semesta. Allah Subhanahuwataala kelak akan me, mengutus Dia sebagai Rasul sebagai bentuk rahmat kasih sayang terhadap alam semesta ini. Tapi, kira-kira apa reaksi orang-orang Quraisy ketika itu? Bagi mereka Muhammad hanya orang biasa, iya kan? Keponakannya Abu Talib, Abu Talib yang melindungi dia. Dia seorang anak yatim piatu. Nah, walaupun dia sedikit terpandang di tengah orang Quraisy karena memang dia dari garis keturunan orang yang yang terpandang dari dari bani Hashim. Ketika si mengatakan ini adalah Rasul, ini adalah Sayyidul Alamin, tidak ada yang percaya. Nah. Tidak ada yang percaya. Faqala lahu asyikhum as min Quraysh. Wa ma'ilmuk. Maka para pembesar Quraisy ketika itu bertanya kepada Sirahib. Dari mana kamu tahu kalau dia nanti akan menjadi seorang rasul? Faqala Sirahib berkata, "Innukum hina ashrabtum min wala katanya sungguh kalian Ketika kalian berjalan dari Aqabah nampak dari kejauhan kata Sirahib tak satu pun pohon tak satu pun pepohonan dan tak satu pun bebatuan kecuali semuanya sujud kepada anak ini dan mereka semuanya tidak akan sujud kecuali kepada seorang nabi Dan sungguh saya mengenal dia. Saya benar tahu ciri-ciri dia kalau dia adalah seorang nabi. Dengan apa? Bihakat minubuah. Dengan apa? Cap kenabian yang berada di bawah pundaknya. tayib Perhatikan di sini jemaat sekalian. Sirahib menjelaskan apa namanya alasannya, kenapa dia mengklaim bahwasannya anak ini kelak menjadi nabi. Dia sampaikan alasannya. Kenapa dia bisa tahu seperti itu? Karena ahlul kitab orang-orang Yahudi dan Nasara itu mereka kenal betul. Tentang ciri-ciri nabi terakhir yang akan muncul nanti di akhir zaman, ya, akan muncul nabi setelah nabi Isa. Kenapa? Karena ada dalam kitab mereka. Jelas ya. Allah subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al Quran dalam surah as Saf. Perkataan nabi Isa alaihi salatul salam, ya bani Israel. Ini wa Wahai sekalian bani Israel, saya adalah utusan Allah kepada kalian yang mana saya membenarkan. Seluruh ajaran para nabi dan rasul yang datang sebelum saya. Dan saya adalah seorang nabi yang mubashir. Yang memberikan berita gembira kepada kalian. Akan terlahirnya kelak seorang nabi di akhir zaman. Yang bernama siapa? Ya. Datang lahir seorang nabi sepeninggalku. Setelah saya, kata Nabi Isa. Namanya adalah Ahmad. Ahmad dengan Muhammad sama maknanya ya, namanya adalah Ahmad. Coba lihat ya, Nabi Isa menerangkan tersebut, hal tersebut kepada umatnya, dan ini yang diterangkan dalam Al-Quran. Dan terbukti, ternyata memang ya, para rahib-rahib ketika itu yang masih... Berada di atas agama Nasrani yang murni, mereka itu kenal betul Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cirinya? Bagaimana cirinya? Di mana dia terlahir? Nah, bahkan kapan Nabi itu lahir? Kapan Nabi itu keluar dari kampung halamannya? Mereka sudah tahu semua ciri-cirinya. Jelas ini ya, di antara buktinya juga yang sama dengan Bahira ini yang disebutkan dalam kisah Salman Al-Farisi. Ya, masih ingat kisah perjalanan keislaman Salman Al-Farisi. -Al Salman mencari kebenaran, berapa rahib yang dia tempati untuk belajar itu semuanya sebelum meninggal. Selalu ditanya oleh Salman kepada siapa kamu wasiatkan saya untuk melanjutkan pelajaranku. Dia berkata, "Ya, di pada rahib yang terakhir, ya meninggal." Ketika itu dia mengatakan, "Saya tidak tahu lagi, wahai anakku, kemana kamu harus belajar karena saya tidak ketahui masih ada orang." yang berada di atas ajaran yang aku berada di atasnya sekarang. Banyak rahib yang lain, tapi rahib pahlul. rahib yang tidak berada di atas kebenaran. Sesuai dengan ajaran Nabi Isa AS. Jadi katanya tidak ada lagi yang saya tahu. Ada seorang yang sama dengan Ajaran yang aku berada di atasnya sekarang, tapi katanya, "Ya, yeah, wahai anakku, saat ini engkau berada di zaman kenabian." Coba lihat, telah muncul bintang kenabian. Artinya, apa nabi itu sudah lahir sekarang yeah. dan kelak? Nabi itu setelah dia terutus akan berhijrah ke suatu daerah yang dipenuhi dengan pohon kurma berada di antara dua batu hitam. Dia tidak sebutkan namanya apa? Yathrib. Karena ketika itu nama Madinah masih Yathrib. Dia tidak sebutkan na nama tempat itu Yathrib. Tidak. Tapi dia katakan cirinya. Dia sebutkan cirinya ya. Karena itu yang disebutkan di dalam kitab mereka. benar apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman Alladheena atainahumul kitaaba ya'rifuunahu kama ya'rifuuna abnaa'ahum Orang-orang yang diberikan kepadanya Al-Kitab, Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasara Ya arifu, nah kenal sama Nabi Muhammad. Sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Demikian hebatnya pengenalan mereka terhadap Nabi Muhammad. ya tidak? Sampai-sampai mereka itu mengenali Nabi, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Kira-kira ada orang yang tidak kenal anaknya. Ya, yeah. Mungkin kalau lama berpisah dengan anaknya sejak bayi berpisah, dia tidak kenal. Tapi yang memelihara anaknya sampai besar, sampai dewasa, pasti dia kenal. Baru suaranya anaknya, langsung tahu, oh anak saya itu. Siapa itu yang jatuh di tangga menangis? Langsung dia kenal, oh anakku itu. Baru suaranya, ya kan? Jadi, lantaran hebatnya, Pengenalan orang-orang Yahudi dan Nasara. Tentang Nabi Muhammad. Bahawa dia adalah seorang Nabi. Dia adalah seorang Rasul. Dia pembawa kebenaran. Dia penutup para Nabi dan Rasul Allah. Sampai-sampai. ya, permisal, Dipermisalkan oleh Allah. Sama dengan orang tua. Yang mengenali anaknya sendiri. Tapi coba lihat pembangkangan jemaah sekalian. Ya. Coba lihat penentangan yang begitu hebat setelah Nabi terlahir, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, justru mereka, kebanyakan mereka menjadi musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang-orang Quraisy yang notabene mereka adalah orang-orang musyrik. Tidak punya kitab. Ha? Yang baik menurut mereka. Yang sesuai dengan hawa nafsunya. Yang sesuai dengan hukum adatnya. Wajar kalau dia tidak kenal sama Nabi Muhammad. Bahwa dia adalah seorang Nabi. Ya. Wajar. Nah, Tapi orang-orang Yahudi dan Nasara. Sangat mengherankan. Kalau mereka menjadi musuh Nabi Muhammad. Kenapa? Mereka kenal betul Nabi. Di dalam kitab mereka. Sampai ciri-cirinya ini. Dikenali oleh bahira. Dikenali betul. Secara detail. Dia perhatikan dari kejauhan. Pepohonan bersujud. Bebatuan bersujud. Nak dia lihat ada cap kenabian di belakang punggungnya. Ini juga sama dengan kisahnya Salman Al Farisi ya? ya. Karena gurunya Salman juga menyampaikan bahawa di antara ciri nabi itu, Kana kolul hadi, layak kolul sedekah, wayak kolul hadiah. Nabi itu tidak mau makan sedekah. Dan dia makan hadiah. Dan di belakang punggungnya juga itu ada cap kenabian. Makanya Salman ketika kedua kalinya bertemu dengan Nabi, atau ketiga kalinya ya, dia dari depan langsung mutar ke belakang, seolah-olah ada yang dia cari. Begitu ya? Nabi pun tahu kalau Salman ini cari sesuatu. Akhirnya Nabi menurunkan apa selendangnya sampai terlihat oleh Salman apa cap kenabian di belakang punggung nabi tatkala itulah Salman Al Farisi radhiyallahu ta'ala'an an memeluk nabi dan mengucapkan pan rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sama cirinya ya iya yeah. pahira juga tahu ada cap kenabian di belakang punggungnya Nah, kalau para petingginya orang Quraisy yang di rombongan itu bersama dengan uh, siapa? Abu Talib. Bagaimana mereka tidak percaya? Sudah disampaikan ciri-cirinya, belum yakin mereka, bukan? Tayib. Paling dalam hatinya ai. Ngelantur lagi ini. Bicara sembarang lagi ini si Rahib ini. Masa anak-anak begini mau jadi nabi nanti? Ya. Yeah. Coba lihat buktinya mereka tidak percaya. Katanya summa rajaa. Fasana 'alahum ta'aman. Si Rahib pulang ke rumah membuat makanan ya untuk menjamu kafila ini coba lihat ya yang sebelum sebelumnya dicuekin terus lewat lewat saja karena memang jalanan di depan rumahnya ya tapi sekarang ini diajak singgah bukan cuma diajak singgah dibuatkan makanan enak ya. Sebagai bentuk pemuliaan si Rahib ini. Kepada siapa? Bukan kepada Abu Talib. Bukan kepada para pembesar Quraisy, Tapi semata-mata kepada calon Nabi. Yang ada bersama dengan mereka itu. Naam. Falamma atahum bihi. Wa kana huwa fi ra'iyatil ibl. Tatkala si Rahib datang kembali. Kepada rombongannya Abu Talib. Dia cari anak kecil itu tadi. ya. Sementara Nabi ketika itu ditugaskan untuk menjaga unta-unta. ya Karena dia yang paling kecil kamu jaga unta sana. Kita mau makan enak ini. Ya. Jadi Nabi ditugaskan jaga unta. Jaga barang-barang. Nah. Pakola Sirahib berkata, "Nah, Arsilu Ilaiyah panggil anak itu, jadi Sirahib datang. Mana tadi anak-anak ini? Ternyata dia lagi jaga unta, suruh panggil ke sini." maka... Nabi pun datang. Dalam keadaan, ada awan yang senantiasa melindungi dia. Ada awan yang melindunginya. Falamma dana minal qawm qala unzuru ilaihi alaihi ghamamatun. Tatkala Nabi sudah mendekat kepada kumpulan orang Quraisy itu, maka Syaikh si berkata, "Coba lihat, itu bukti berikutnya. Coba lihat, ada awan yang menaungi dia." فَلَمَّا دَنَى مِنَ الْقَوْمِ وَجَدَهُمْ قَدْ سَبَقُوهُ إِلَى فَيْءِ السَّجَرَ. Makatatkala Nabi sudah dekat ya berada di dekat mereka kaum tersebut ternyata nabi mendapatkan seluruh kaum ini lebih dahulu bernaung di bawah apa naungan pohon di bawah bayang-bayang pohon ya semuanya di situ nabi tidak dapat tempat lagi ya, karena memang tidak dihargai tidak dianggap ya bukan tidak dihargai tapi tidak di tidak dianggap, tidak begitu dimuliakan. Apalagi dia masih anak-anak, dia yang paling muda di situ. Ketika diperlihatkan bahwa ini tanda berikutnya, ini awan melindungi dia. Ketika dia berjalan di tengah panas, mereka belum percaya. Coba lihat orang Quraisy ini, dongoknya itu. Jadi, ketika Nabi dekat mereka ya namanya saja di padang-padang pasir jarang pohon ya ya ada pohon mereka semuanya sudah berlindung di bayangan di bawah bayangan po pohon tersebut nabi tidak kebagian tempat lagi falam majalasa ketika nabi duduk ya duduk bukan di bawah naungan pohon karena tidak ada tempatnya malafai ushjarati ilai tiba-tiba ah Bayangan pohon itu mengarah kepada Nabi. Yeah. Bayangan pohonnya pindah ke tempat duduknya Nabi. Tayyib. Qala unzuru ila fai'is syajrati mala ilaih. Mala alaih. Kata Sirahib, Rahib. Coba lihat. Ya. Yeah. Bayangan pohon. Condong kepada dia. Eh, bukan kalian yang dinaungi lagi. Ini satu tanda lagi. Tapi mereka belum percaya. Sudah berapa tanda itu? Hah? Sudah banyak tanda ya? Diperlihatkan kepada mereka tapi belum percaya. Tapi, ketika itu. Sirahib meminta kepada mereka fabayna ma huwa qa'imun 'alayhim wa huwa yansyur bihi ila rum fa inna -rumah in ra'awhu arafuuhu bis bi Maka di saat itu Sirahib tetap berdiri di tengah kaum ini benar-benar Yunusiduhum meminta dengan sangat sudah sampai waktunya adan dulu baik kita lanjut pada episode kedua shalom padan Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar, Allahu an la ilaha illallah Asyhadu an ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar rasulullah ashhadu an la Ayy <Marvel> <S morally> alash-salamu <terminar> <elim> Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melanjutkan apa yang disebutkan dari kisah dari peristiwa ini di sini kita bisa mengambil satu pelajaran penting di balik apa yang diucapkan oleh Sirahib dari ciri dan tanda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang Quraisy. Di saat tatkala Sirahib benar-benar yakin bahawa dia adalah seorang nabi dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, yang dia membacanya di dalam kitab Taurat, ternyata para pemuka Quraisy ketika itu Tetap belum percaya. Maka demikianlah jemaah sekalian. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menutup hati seorang hamba dari hidayah. Segala macam bentuk burhan, penjelasan. Yang diperhadapkan di hadapannya. Dia tidak akan bisa menerima. Bahkan walaupun kebenaran itu sudah jelas di hadapan matanya dengan sejelas-jelasnya, dengan sangat terang mengalahkan terangnya matahari di tengah hari, tetap mereka tidak akan percaya. Kenapa? Karena hatinya sudah tertutup dengan apa namanya, berbagai macam pembangkangan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu jemaah, hati-hati dari berbagai macam bentuk maksiat dan berbagai macam bentuk pelanggaran terhadap syariat Allah. Karena itu akan menutup hati seorang hamba. Tatkala hati itu sudah tertutup, maka sulit lagi menerima kebenaran. Bagaimanapun kebenaran itu disampaikan kepadanya. Nabi shallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang masyhur ya Kata Nabi tu'radul fitanu 'ala al-qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'uda Fitnah fitnah ujian dan cobaan itu akan diperhadapkan di hadapan seorang muslim bagaikan tikar yang dilepaskan seutas demi seutas Fa'ayu qalbin ashriba sauda hati mana saja yang menerima setiap fitnah itu maka akan dititikkan di dalam hatinya satu titik hitam wa'ayu qalbin ankaraha, nukita tafih nuktaun beyza Dan hati siapa saja yang mampu mengingkari setiap fitnah yang datang itu. Akan dititikkan di dalam hatinya satu titik putih. Sampai hatinya itu kata Nabi. Menjadi burus, bersih, terang, bersinar. Tapi siapa yang menerima fitnah itu tadi? Yang dititikkan dalam hatinya titik hitam. Apa kata Nabi? tatkala dia terus bermaksiat. Dia terus melanggar. Dia terus, apa namanya? Terjatuh di dalam perkara yang dimurkai oleh Allah. Dan terus dititikkan titik hitam di dalam hatinya. Maka hatinya itu akan menjadi hitam berkarat. Kelkuzi mujakhiyah. Hitam yang berkarat. Kapan hati sudah seperti itu? Apa kata Nabi. Kapan hatinya sudah hitam berkarat? Maka tidak ada lagi yang baik yang dianggap baik. Dan tidak ada lagi yang buruk yang mereka anggap buruk. Kecuali yang baik menurut mereka adalah apa yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Nah, perhatikan orang-orang Quraisy ini. Mereka bukan orang bodoh. Mereka adalah orang-orang candikiawan. Di masanya. Sastra bahasa Arab mereka mencapai puncak kehebatan. Sastra bahasa Arab. Cerdik, pandai, pebisnis. Bahkan bukan bisnis cuma antar daerah saja atau antar masjid. Tapi dia bisnisnya antar negara. Orang hebat. Tapi karena hati yang sudah terbelenggu. Dengan noda-noda kesyirikan dan kekufuran kepada Allah. Di saat itulah. Setiap tanda kenabian yang dijelaskan oleh Sang Rahib kepadanya. Mereka tidak akan pernah mau percaya. Masa ada Nabi. Iya yeah. Mana mungkin anak ini mau jadi Nabi. Tidak percaya mereka. Apalagi Nabi hidup di tengah-tengah mereka. Nah. Baik, kita lanjutkan ya. Maka tatkala Sirahib Bahira ini berdiri di tengah-tengah mereka, meminta dengan sangat memohon kepada mereka, Allah yadhabu bihi ilar Rom, jangan sekali-kali kamu bawa dia ke tengah-tengah orang-orang Romawi, jangan, jangan bawa kepada orang Romawi. Kenapa? Karena Syam ketika itu dikuasai oleh siapa? Oleh bangsa Roma. Romawi. Iya, Karena dua negara adik kuasa Yang berkuasa di saat itu adalah Persia dan Romawi. Syam dikuasai oleh orang Romawi. Nah, yang mana kebanyakan orang Romawi itu ahlul kitab. Mereka juga tahu tanda dan ciri ini. Tapi Bahira mengatakan, jangan bawa dia ke Romawi. Saya minta dengan sangat mohon, bawa dia pulang. Jangan sekali-kali kamu ikutkan dia. Kenapa? Katanya, karena sungguh orang Romawi, jika dia melihatnya dan mengenalinya dengan sifat-sifat yang telah saya sebutkan tadi, mereka pasti akan membunuh anak ini. Mereka akan bunuh dia. Pemuka Quraisy ketika itu sudah percaya, belum? Betul-betul keras kepala, belum percaya? Sampai mereka, apa namanya, adu mulut, dia minta betul si rahib ini jangan dibawa. Mereka berkeras harus dibawa. Kita sudah di tengah jalan, masa mau disuruh pulang lagi. Ya kan? Ya. Tapi si Rahim mengatakan, jangan. Minta tolong, bawa dia pulang. Di tengah-tengah mereka saling adu mulut, baku gea. Tengah-tengah mereka baku gea ini, apa yang terjadi? Faltafat. Tiba-tiba si Rahib menoleh ke sana. Ya, menoleh keluar. Faizah wa bisa bahati akbalu. Tiba-tiba Sirahib melihat ada tujuh orang Romawi sementara datang. Iya, datang ke tempat Sirahib itu. Iya, pastak Sirahib, apa namanya perintahkan mereka? Apa istirahat dulu, kemudian dia keluar. Jangan sampai dia ketemu dengan rombongan ini. Jadi si langsung keluar menemui mereka. Abikum. Kata si rahib, Apa keperluan kalian datang? Kalau jikna anna hadhaan nabiya kharijun fi hadhaa syahr. Falam yabqa tariqun illa ba'atha ilaihi nas. Illa bu'itha ilaihi nasun. Wa inna ukhbirna khabarahu ila tariqika hadhihi. Ditanya, apa tujuanmu datang? Orang-orang Romawi ini berkata, kami datang oh, yeah. karena kami dapat info kalau Nabi yang terakhir, yang terutus itu sudah keluar di bulan ini. Coba lihat hebatnya. Sampai bulan keluarnya Nabi dari apa? Bulan keluarnya Nabi dari dari Mekkah, mereka tahu tandanya. Dari mana mereka tahu? Disebutkan dalam satu riwayat bahwa mereka membaca dalam kitabnya ketika muncul bintang Fulania, yeah. ada satu bintang kalau dia sudah muncul itu pertanda bahwa Nabi itu keluar dari negerinya. Kata orang-orang Romawi ini. Kami mencari Nabi itu. Kenapa? Kami tahu bahwa dia keluar sekarang dari negerinya. Di bulan ini. Karena sudah muncul bintangnya. Nah. Maka katanya. Tidak satu pun jalan menuju ke Romawi. Kecuali sudah diutus orang untuk berjaga. Memang sudah diperintahkan. Nah. Jadi semuanya Sudah dijaga Jalan-jalan menuju ke Romawi itu sudah dijaga Dan kami dikabarkan yeah. Kami telah diberikan kabar Bahwasanya Nabi itu Keluarnya lewat jalan Depan rumahmu ini nah, Makanya kami datang ke sini Padahal ada di dalam Yeah. Jadi kami dengar kabar Nabi itu keluar lewat jalan kamu ini. <kala> maka Rahib bertanya, Pahal Khalfakum Ahadun Huwa Apakah di belakang kalian masih ada pasukan yang diutus lebih baik dari kalian?" eh yeah. Kalulah. Inna ma'ukbirna khabarahu, khabaruhu, ila tariqika hadihi. Kata orang Ramawi ini, tidak, tidak ada lagi orang di belakang kami. Yeah. Hanya kami diberikan berita bahwa, dia itu ini. Maka Raib berkata, Afara'aitum amran, aradallahu ayyakdiyahu, hal yastati'u ahadun minan nasi raddahu kata Sirahib. Bagaimana kira-kira pendapat kalian? Kalau ada satu urusan yang sudah ditetapkan oleh Allah harus terjadi. Kira-kira ada orang yang bisa menolaknya? Qalula, mereka mengatakan tidak ada yang bisa menolaknya. Apa maksudnya Sirahib? Allah sudah tentukan bahwa akan terlahir nabi di uh, nabi penutup. Iya, nabi terakhir. Kenapa kalian mau bunuh? Allah sudah tetapkan. Kalau Allah sudah tetapkan, harus lahir. Harus dia menjadi Rasul. Kira-kira kalian bisa menolaknya? Mereka mengatakanlah, tidak. Tidak ada yang bisa menolak kalau Allah yang tetapkan. Makanya kata si Rahib, pulang makoh. Tidak usah cari-cari. Karena Allah sudah tetapkan. Dalam Alkitab sudah dijelaskan. Bahawa akan lahir seorang nabi penutup para nabi dan rasul Allah cirinya begini cirinya begini sampai kapan dia lahir bintangnya sudah mereka tahu kapan nabi itu keluar pertama kali dari sudah hafal berarti nabi itu pasti akan terutus tidak ada yang bisa menghalanginya kalau begitu silakan kalian pulang tidak usah Ya, ketika mereka pulang, nعم berhasil si rahib ma, namanya, mengelabui mereka dan mereka pun pulang, selamatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala rahib Rahib pun berkata kepada orang-orang Quraisy ini, "Al-shudukumullah ayyukum waliyuh?" Ya. saya mohon dengan saat atas nama Allah kepada kalian. Siapa di antara kalian walinya? Qalu Abu Talib. Mereka menjawab ini. Abu Talib. Ini walinya sekarang. Jadi ini sampai mohon. Mohon si Rahib ini. Coba lihat buktinya tadi itu. Sudah datang pencarinya. Kalian belum percaya. Naam. فَلَمْ يَزَلْ Maka terus menerus si rahib ini minta dengan sangat bermohon dengan permohonan yang sangat supaya kembalikan anak ini ya kembalikan anak ini Ketika itu Abu Talib baru menerima permohonan Sirahid, silakan kamu pulang. Tapi rombongan tidak pulang. Nabi hanya ditemani oleh beberapa orang pengawal dan budak untuk mengantarnya pulang. Maka Sirahid memberikan kepadanya kepada Nabi perbekalan berupa kaak. Kaak itu Semacam kue-kue ya, snack, ya dan zait minyak samin untuk perbekalannya pulang Dikasih. pulang saja ke Mekah. Akhirnya Nabi saw. Ketika itu tidak jadi ikut ke ke Syam. beliau pun kembali ke Mekah atas permohonan Sirahib. Muncul pertanyaan bagi kita jamaah sekalian, kenapa ahlul kitab? Orang-orang Yahudi dan Nasara Kebanyakan mereka ingin membunuh Rasulullah. Padahal mereka tahu. Kenal betul ciri-cirinya. Bahkan mereka lebih mengenali Nabi daripada anak-anaknya. Atau mereka kenal Nabi sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Kenapa ketika Nabi itu terlahir justru mereka memusuhinya dan ingin membunuhnya sebelum Nabi itu dewasa? Jawabannya apa yang disebutkan oleh para ulama ahli sirah bahwasanya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir terjadi pertikaian yang berkepanjangan antara ahlul kitab dengan orang-orang musyrikin. Paham? Terjadi perselisihan di antara mereka, bahkan peperangan. Perselisihan yang bermusuhan berke, yang berkepanjangan. Dan saat itu orang-orang Yahudi dan Nasara sudah menyampaikan kepada orang musyrikin bahwasanya kelak akan lahir nabi di tengah kami nabi terakhir yang Allah akan memberikan pertolongan kepada kami kami akan habisi kalian di bawah kepemimpinan nabi ini tapi tatkala nabi itu lahir ternyata lahirnya di tengah orang musyrik Apa yang terjadi? Ahlul kitab kecewa. Hasad. Iya, Apa itu hasad? Orang Inggris bilang, masih riati. Iya. Sakit hati dia. Kepada orang-orang musyrikin. Nabi yang selama ini ditunggu-tunggu. Mereka tahu betul ciri-cirinya. Mereka betul-betul ingin supaya Nabi ini terlahir di tengah mereka. Kemudian bersama-sama membasmi kesyirikan. Membasmi orang-orang musyrik. Tapi mereka benci kepada orang musyrik bukan karena kesyirikan mereka ya. Yeah. Tapi memang terjadi pertikaian berkepanjangan di antara mereka. Dendam kesumat. Tapi ternyata Nabi itu lahir di tengah orang-orang musyrik. Ya, di tengah orang-orang Quraisy. Akhirnya mereka iri dan dengki. Setelah itu apa jamaah sekalian? Nabi terlahir, mereka ingin membunuhnya. Ya. Jadi, yang awalnya mereka pelajari ciri dan tanda lahirnya Nabi itu, ciri-ciri Nabi itu, ya. Mereka pelajari dengan senang, dengan gembira supaya bisa nanti mereka kenali Nabinya yang akan lahir itu. Ternyata setelah lahir di tengah orang Quraisy, apa yang terjadi? Mereka pelajari ciri-ciri itu untuk mencari supaya bisa dibunuh. Pelajaran penting jamaah sekalian, baik kita seluruhnya. Apa itu? Bahaya hasad. Di antara bahaya hasad adalah, apa? hasad menjadikan seseorang itu berani menolak kebenaran. Dalam keadaan mereka sendiri tahu dan faham hafal tool, kenal betul kebenaran itu. Tapi karena hasad di dalam hati mereka berani menolak suatu kebenaran itu, sehingga jamaah sekalian. Kapan penyakit hasad masih ada dalam hati seorang hamba bercokol, tidak akan melihat kebenaran dan tidak akan mungkin mengikuti satu kebenaran itu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al Quran: "Wadakfirumin ahli al kitab, lau yarudunakum min ba'di imanikum kuffar." hasad min indi anfusihim Ahlul Kitab itu sangat-sangat berkeinginan jika seandainya mereka mampu mengembalikan kalian, memurtadkan kalian dari agama-agama kalian, dari al-Islam. Setelah keimanan kalian gara-gara apa? Mereka ingin kalian murtad. Mereka ingin kalian kafir. Setelah kalian beriman. Gara-gara apa sehingga mereka menginginkan ini? Hasadan. Hasadan min indi anfusihim. Karena hasad dari diri mereka. Hasad di dalam hati. Yang menjadikan mereka menolak kebenaran. Bahkan bukan sekadar menolak kebenaran. Orang-orang yang mengenal kebenaran. Mereka inginkan mereka tidak berada di atas kebenaran itu. Ingat jamaah sekalian. Hasad adalah dosa pertama yang terjadi di jagat raya ini. Betul? Dan dia adalah penyakit hati. Dia adalah penyakit hati. Terjadi pada siapa? hah Iblis laknatullah alaih. sebelum habil. Iya yeah. Iblis yang hasad kepada siapa? Kepada Adam alaihi salatu wassalam Coba lihat Iblis, kenapa dia tidak mau sujud kepada Adam? Tidak mau melaksanakan perintah Allah? Hah? Apa kata Iblis? A asjudu A judulahu. A juduliman tina. Ya Allah, pantaskah saya sujud kepada makhluk yang kamu ciptakan, apa Dari dari tanah. Dalam ayat yang lain, Iblis berkata, Kamu ciptakan saya dari tanah. Nah, dari api. Dan kamu ciptakan dia dari tanah. Pantaskah saya sujud kepadanya? Ini sombong ya tapi sombong ini didasari oleh apa ha hasad gara-gara apa karena ternyata sebelumnya sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an wa 'allama adama al-asmaa'a kullaha thumma 'aradhahum 'alal malaa'ikati faqala am bi'uni biasmaa'iha Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam, ilmu berupa mengetahui nama-nama seluruh makhluk yang Allah cipta di jagat raya ini. Setelah itu, Allah memperlihatkan di depan para malaikat kehebatan Adam ini. Ilmu yang Allah berikan kepada Adam, mampu menyebutkan nama-nama seluruh apa yang ada di jagat raya ini. Muncul hasad dari iblis. Kenapa bukan saya yang diajari. Hah? Jadi sebelum iblis sombong kepada Allah. Sebelumnya. Hah? Iblis sudah terjangkiti penyakit hasad. Paham? Hati-hati hasad jamaah sekalian. Penyakit kronis yang ada di dalam hati seorang hamba. Lebih bahaya dari Covid-19. jelas Penyakit yang sangat berbahaya dan tidak ada yang mengetahui penyakit itu kecuali diri kita sendiri. Dan tidak ada yang bisa menyembuhkannya kecuali diri kita sendiri. Bahaya hasad luar biasa jemaah sekalian. Ya. Yeah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Amtah sudunan nasa ala ma min fadli. Pantaskah kalian hasad kepada orang-orang yang Allah berikan keutamaan kepada mereka? Pantas kira-kira. Kenapa kalian hasad pada sebahagian perkara yang Allah ingin anugerahkan kepada sebagian orang? Nah. Maka dari itu, jamaah sekalian, para ulama kita menyebutkan bahwasanya penyakit hasad ini adalah penyakit yang diderita oleh orang-orang yang paling kikir di dunia, paling seke sedunia. Mana buktinya? Paling seke, Hah? lihat orang hasad, hasad itu apa seseorang. Tidak menginginkan saudaranya mendapatkan nikmat Allah, dan dia ingin nikmat itu hilang dari saudaranya. Betul, sampai waktunya, jadi dia tidak ingin supaya nikmat itu dimiliki oleh saudaranya, dan dia ingin supaya nikmat itu hilang dari saudaranya. Kata para ulama, ini orang paling kikir. Sesuatu yang bukan miliknya, dia tidak mau kasih ke orang. Coba, apalagi kalau memang miliknya. Dia tidak mau kalau ada orang yang beli mobil baru. Tetangganya mobil beli mobil baru eh, jengkel betul perasaannya. Tetangganya beli AC dia yang kedinginan, kata orang ya. Tetangganya beli kipas angin, dia yang terputar. Tetangganya naik rezekinya, dia naik tensinya. Ini orang paling kikir di dunia ini. Bukan miliknya, dia tidak mau kasih ke orang. Coba bayangkan kalau miliknya memang. Dan bahaya terbesar dari hasad ini tadi. Apa? Karena hasad, Seseorang berani menolak kebenaran. Itulah sifatnya orang Yahudi dan Nasara. Maka dari itu jemaah sekalian. Hindari sifat hasad. Tinggalkan hasad. Jauhi hasad. Kapan menjangkiti hati kita. Obati dengan segera. Dengan cara apa? Pertama ikhlas karena Allah. Yang kedua apa? Apa? Yakini akan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Bahawa segala yang terjadi itu adalah ketentuan Allah. Naam. Sehingga tidak ada jalannya. Kita merasa hasad kepada orang lain. Walaupun kita berada di bawah, orang berada di atas. Betul ya? Naam. Oleh karena itu jamaah sekalian. Seorang Muslim. Sangat diwanti-wanti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kalian punya sifat hasad, penyakit hasad. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taalaan. Kata Nabi, "Latahasadu, walat najashu, walat baghdu, walat dabaru." Kata Nabi, jangan, jangan sekali-kali kalian saling menghasat. Jangan sekali-kali kalian saling menghasat. Jangan berjual beli dengan cara najas. Jangan saling membelakangi. Jangan saling, apa, membenci antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama disebutkan oleh Nabi dalam pelarangannya di hadis ini, la tahasadu, jangan saling menghasad. Kenapa? Karena ini adalah pokok dari berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Karena hasad orang saling membenci. Ya. Dia benci kepada orang lain karena hasad. Padahal tidak ada angin, tidak ada hujan. Hah? Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba dia benci sama saudaranya. Tiba-tiba dia tidak senang sama saudaranya. Kalau ada orang yang seperti itu, harus diwaspadai hatinya. Jangan sampai saya hasad ini. Nah, ingat hasad bukan hanya karena harta. Tapi hasad bisa juga karena apa? Karena ilmu. Dan ini banyak yang terjadi juga. Iya. Yeah. Bisa juga karena ketenaran. Hah? Jadi hasad ini adalah pangkal seluruh, hampir seluruh maksiat. Itu karena hasad di dalam hati seseorang. Karena hasad saling membenci. Karena hasad saling membelakangi. Ya tidak? Karena hasad dia berani membeberkan kejelekan saudaranya. Karena hasad, dia bisa membunuh. Nah, ini bahayanya. Jadi, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa besar yang bisa dilakukan oleh seorang hamba karena hasad. Tapi yang terbesarnya, apa yang dilakukan oleh orang Yahudi ini. Karena hasad, dia menolak kebenaran. Karena hasad, dia berani membunuh Nabi. Bahkan setelah Nabi telah terutus menjadi Nabi dan Rasul Allah, upaya pembunuhan dan permusuhan orang-orang Yahudi terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berjalan. Antum tahu apa penyebabnya Nabi sehingga beliau meninggal, walaupun memang sudah sampai ajalnya, ya? Yeah. Sudah selesai risalah yang disampaikan oleh Nabi Nabi sakit sebelum beliau meninggal itu. Yeah. sebagaimana yang beliau sebutkan kepada siapa? Kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Yeah. kata beliau tatkala Nabi sudah sangat-sangat keras sakitnya, panasnya tinggi, kepalanya sakit. Nak wajahnya kadang memutih, kadang merah, karena menahan sakit. Saat itu Nabi saw. bersabda kepada Aisyah, Ya Aisyah, ini wajatu asar summi alldi wajatuhu bi khaybar, atau kama bila Rasul saw. katanya wahai Aisyah. Sungguh, saat ini saya benar-benar merasakan pengaruh racun yang saya makan ketika di khaybar. Karena beberapa tahun sebelum itu, Nabi ketika di khaybar, sempat diracuni oleh seorang wanita Yahudi. Dikasih makan Nabi? Iya, Nabi? Apa namanya? Walaupun dia orang kafir, Nabi tetap makan. Dikasih? Ternyata ada racunnya. Nabi diracuni, tapi Nabi sempat sembuh ya. Nabi sempat sembuh tapi kambuh kembali di akhir akhir hayat beliau. Coba lihat upaya pembunuhan orang Yahudi terhadap Nabi. Bukan hanya memeranginya terang-terangan, tapi bahkan dengan cara licik yang penting mereka bisa membunuh Nabi. Ya. Antum masih ingat siapa yang menyihir Nabi? Hah? Siapa yang sihir Nabi? Sampai-sampai Nabi kata Aisyah, terkadang beliau merasa pernah melakukan sesuatu padahal Nabi tidak melakukannya. Kesurupan Nabi. Akibat daripada sihir. Antum bisa baca di mana? Riwayatnya dalam Sahih Bukhari. Siapa yang sihir Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hah? Seorang Yahudi. Ahlul kitab. Betapa besar permusuhan. Ahlul kitab terhadap Nabi SAW. Permusuhan berkepanjangan. Tidak ada selesainya. Gara-gara apa? Intinya satu. Hasad. Ya. Padahal kalau kita mau fikir. Mereka sudah kenal cirinya Nabi. Ya. Tahu betul siapa beliau, kapan lahirnya, kapan dia diutus, kapan dia pertama kali keluar dari negerinya. Nah, dia tahu betul kebenaran yang dibawa oleh Nabi Alaihi Wasallam. harusnya sisa ikut saja kepada Nabi. Iya kan? Tapi mereka disesatkan oleh Allah di atas ilmunya, gara-gara hasad. Hati-hati dengan hasad jamaah sekalian, ya. hati-hati. Naam, itu adalah penyakit yang sangat berbahaya. Mampu membutakan hati seorang hamba, buta dari kebenaran. Naam, disebabkan karena hasad yang terus bercokol di dalam hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dari penyakit yang sangat berbahaya ini. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala kelak akan mengumpulkan kita bersama Nabi dan para sahabatnya di dalam surganya yang tertinggi. Ya, karena cinta kita terhadap beliau dan para sahabatnya. radhiyallahu ta'ala anhum. Baik, saya kira cukup demikian ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahu ta'ala a'lam. Pertanyaan titipan dari Akhwat. Ini Akhwat mendengar juga ya? Kayaknya ribut sekali di atas. Bismillah, apakah benar hadis yang mengatakan bahwa usia Rasulullah saat menikahi Khadijah itu 25 tahun dan Khadijah berumur 40 tahun itu hadisnya doaif? Allahu a'lam ya, saya tidak tahu kalau dikatakan doaif. Soalnya ini riwayatnya masyhur dan disebutkan di dalam kitab-kitab sirah ya. Sebutkan dalam kitab-kitab sirah. Nah, Kalau dikatakan ya saya tidak tahu. Ya mungkin saja dari asa tidak yang lain. Nanti ada yang bisa ditanya. Harapan saya, saya Allah Alam, saya tidak tahu apakah itu da'if. Yang jelas, yang saya ketahui ini, riwayatnya masyhur. Nah, Dan disebutkan di dalam kitab-kitab sirah. wallahu ala. cukup ya